Kedua tangannya tergantung di samping, dan wajahnya mengandung senyum yang tampaknya lembut. Namun, di hadapan senyumnya yang tenang, semua faksi di sekitar danau sangat terkejut sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan terkecil. Teguk, Wei Song menatap lindung yang muncul. Senyum dingin di wajahnya begitu kaku sehingga terlihat sangat jelek. Dia menelan ludahnya dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Setelah itu... Sudut bibirnya bergerak-gerak ketika dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Di mana saudara Su? Suara Wei Song sedikit serak saat dia bertanya. Dia sudah ditangani. Lindong menatap Wei Song. Segera setelah itu, dia terkekeh dan menjawab dengan cara yang begitu saja. Suasana yang awalnya tenang langsung benar-benar membeku karena kata-kata Lindong. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mo Zhan. Han Tao dan yang lainnya memiliki wajah hikmat, sambil bersuka cita dalam hati. Untungnya, mereka tidak kehilangan akal karena keserakahan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya ini akan benar-benar hebat. Mereka adalah seorang master simbol ilahi dan seorang ahli tahap awal mendalam kehidupan. Orang ini sebenarnya bisa menghabisi mereka dengan sembilan kekuatan panggung Yuan Nirvananya. Mata Wei Song tampaknya menjadi kusam sejenak pada saat ini. Itu beberapa waktu kemudian sebelum dia berangsur pulih. Beberapa ketakutan hadir di matanya ketika dia melihat Lindong lagi. Sementara cemoohan dari anggota klan Wei di belakangnya langsung padam. Suasana sebelumnya sepertinya benar-benar menghilang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Gu memiliki wajah yang tidak percaya. Kemungkinan bahwa mereka masih mengalami beberapa kesulitan pulih dari masalah lindung membunuh master simbol ilahi. Kamu, kamu tahu siapa Kakasu? Majikannya adalah sineker gua angin iblis. Orang tua tulang jahat. Kamu benar-benar berani membunuhnya. Wei Song tanpa sadar berteriak marah setelah pulih. Orang tua tulang jahat. Ekspresi grup Guyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Kemungkinan mereka telah mendengar nama ini. Namun... Lindong tetap tanpa emosi, dia telah berani membunuh bahkan ratusan elit murid Gerbang Yuan, apalagi seorang murid yang tidak berdosa. Mungkinkah orang tua tulang jahat itu bahkan lebih ganas daripada tiga tuan sekte Gerbang Yuan? Wei Song, Su Yun terus menekan dan menyerang kita hari ini dan bahkan berusaha membunuh Lindong. Lindong hanya bertindak membela diri, bahkan jika orang tua tulang jahat mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di caotik dimensi ini. Guyan dengan dingin berkata, "Ku, aku tidak peduli dengan justifikasi apa yang kamu miliki. Kamu bisa pergi dan menjelaskan pada sineker Liu setelah masalah ini sampai ke telinganya. Wei Song tertawa dingin. Kamu, apa kamu mengharapkan nasib yang sama dengannya? Lin Dong tersenyum menyaksikan Wei Song. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kuali merah tua di langit bergetar. Dan lampu merah-merah yang menakjubkan berkedip-kedip di mulut kuali. Ekspresi kelompok Wei Song berubah drastis setelah melihat ini dan buru-buru mundur. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 10 napas, kalian semua akan mati. Mata lindung secara bertahap berubah sedingin es. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Kulit Wei Song segera berganti-ganti antara hijau dan putih setelah mendengar ini. Namun segera setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berbicara dengan suara yang kejam, "Guyan, jangan terlalu senang. Grup kamu telah membunuh Suyun, dan masalah seperti itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Biarkan aku memberitahu kamu, senior Suyuan telah menyerang Guyuntian. Klan gu Yun Tian. kamu pasti akan menderita kerugian total selama pertemuan bela diri ini. Apa yang kamu katakan?" Guyan berteriak setelah mendengar ini. Saat ekspresinya berubah secara drastis. Haha, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Wei Song tertawa keras. Segera setelah itu, matanya waspada dan sedikit takut ketika mereka melirik Lindong dengan cara yang gelap dan kejam. Akhirnya, dia tidak lagi berani tetap lagi. Saat dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin klan Wei-nya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Mata Lindong tenang saat dia menyaksikan kelompok Wei Song mundur. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Saat ini, ada banyak pasang mata di pulau ini. Tidak mungkin untuk mencegah berita bahwa dia membunuh Wei Song menyebar. Jika dia menyerang dan membunuh kelompok Wei Song, itu malah akan menghasilkan masalah tambahan yang tidak perlu. Selain itu, mengingat kemampuan Wei Song, sulit bagi yang terakhir untuk menimbulkan ancaman terhadapnya. Para ahli dari berbagai faksi di sekitar Danau Tanpa Daya menggelengkan kepala mereka setelah penarikan Klan Wei. Mereka menyaksikan Lindung yang dingin dan acuh tak acuh sebelum saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mulai menyebar sendiri. Saat ini, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk merebut tiga buah roh kehidupan misterius dari tangan Lindung. Swosh swosh, suara angin ribut muncul di sekitar danau. Ketika banyak sosok dengan cepat pergi. Dalam beberapa menit, bahkan satu tangan Mozan dan Hantau semua telah meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Danau, yang awalnya merupakan suara keriuhan, dengan cepat menjadi sunyi. Semua orang telah pergi, meninggalkan kekacauan. Lindong juga turun dari udara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali burning sky berubah menjadi lampu merah yang bergegas ke tubuhnya. Selanjutnya, dia berbalik dan melihat ke arah kelompok Guyan. Hati Guyan dan anggota klan Gu bergetar ketika mereka melihat Lindung melihat ke atas. Mata tenang Lindung sekarang tampak seolah-olah mereka memiliki ketajaman pisau. Guyan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya setelah melihat ini. Siapa yang bisa menduga bahwa Lindung yang pincang, yang ditemukan oleh Guya selusin hari yang lalu, sebenarnya akan sekuat ini. Lindung melirik Guyan. Dia mengepalkan tangannya, dan dua life spiritual misterius buah muncul dalam sekejap. Dia melemparkan satu ke arah Gu Yan. Ini adalah buah roh misterius kehidupan yang telah ditukar dengan 10.000 pil Suanyuan. Gu buru-buru menerimanya. Kehidupan yang kayaki dari buah roh misterius kehidupan yang memasuki tangannya menyebabkan kemerahan memesona terungkap di wajahnya yang dingin. Dia dengan cepat menggigit bibirnya dan dengan lembut mengucapkan, Terima kasih. Dia mengerti bahwa 10.000 ribu pil Xuan yuan tidak seberapa dibandingkan dengan nilai buah roh misterius kehidupan ini. Jika bukan karena lindung telah campur tangan dalam krisis yang menyedihkan ini, kemungkinan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius ini. Mampu bertemu setelah aku baru saja tiba di Caltic Dimensi ini juga semacam afinitas. Lindung tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kedinginan seperti sebelumnya. Bagaimanapun, kelompok guyan memang membantunya secara substansial di sepanjang jalan. Lindong tiba-tiba berjalan menuju guya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menggosok kepala gadis kecil itu dengan membalik tangannya. Buah roh kehidupan misterius muncul segera. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada yang terakhir di bawah tatapan iri dari anggota guglan sekitarnya. Ini adalah untukku. Mata Guya memandang Zamrud seperti buah roh kehidupan misterius. Dia menginginkannya, tetapi tidak berani menerimanya. Yang dia lakukan hanyalah menatap Lindong dan dengan takut-takut bertanya, Las, jika bukan karena kamu, aku kemungkinan akan dimakan oleh binatang iblis. Hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan ini. Lindong tertawa. Dia secara paksa memasukkan buah roh kehidupan misterius ke tangan Guya. Hanya kemudian yang terakhir dengan senang hati menerimanya. Apa rencanamu? Lindong berbalik ke arah Gu Yan dan bertanya setelah membagikan dua buah roh misterius kehidupan. Aku ingin menembus ke tahap kehidupan mendalam dengan bantuan energi dari buah roh misterius kehidupan. Gu Yan menyuarakan pikirannya. Pertemuan klan lima klan akan dimulai dalam dua bulan lagi. Jika dia bisa menembus ke tahap kehidupan mendalam. Kemungkinan dia akan bisa meningkatkan kekuatan Klan Bu sedikit selama pertemuan bela diri. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Pandangannya langsung melihat ke arah danau yang tenang dan berkata, Aku akan melakukan perjalanan ke dasar danau ini. Seharusnya cukup berbahaya di bawah ini. Aku tidak akan menghentikan kamu jika kamu ingin pergi. Namun, aku tidak dapat menjamin keamanan kamu. Petik 2. Meskipun Dimensnake berkepala tiga agak kabur tentang dasar danau ini, Lindung yang berhati-hati tidak akan percaya bahwa itu aman. Kalau tidak, mengingat godaan serum kelahiran spiritual inti, bahwa Dimensnake berkepala tiga akan mencoba semua cara untuk mendapatkannya. Guyan jelas dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Setelah itu, dia melirik danau yang tenang. Diri cerdasnya secara alami bisa menebak bahwa tindakan Lindung pasti memiliki motif. Namun, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Mereka sudah mendapatkan cukup banyak dari Lindong. Akan sedikit berlebihan jika mereka meminta lagi. Oke, okay, kalau begitu kamu harus pergi. Hati-hati, jika ada waktu yang cukup, kami akan membantu berjaga-jaga di luar. Gu Yan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menepuk kepala kecil Gu Berbalik dan menuju danau. Saudara Lindong, hati-hati. Guya melambaikan tangan kecilnya di belakangnya. Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Tubuhnya bergerak. Dan dengan percikan, dia melompat ke danau yang sedingin es. Setelah itu, Yuan Power melilitnya. Dan dia dengan cepat berenang menuju kedalaman danau. Saudari tetua Guyan, mengapa dia ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta di sana? Seorang anggota klan Gu memandangi riak-riak yang menyebar di permukaan danau dan dengan lembut bertanya. Gu Yan melirik anggota klan Gu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Seseorang harus puas dengan apa yang dimilikinya. Hati-hati tersedak sampai mati jika kamu makan terlalu banyak." Petik 2. Anggota klan Gu buru-buru mengangguk malu setelah mendengar ini. Dia tidak berani berbicara lebih jauh. Keluarkan pesanan. Kami akan berkemah di sini. Periksa aktivitas apapun di sekitarnya. Aku akan melakukan retret dan berusaha untuk maju ke tahap kehidupan mendalam. Petik dua. Buyan melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya yang lembut melompat ke atas batu besar dan duduk. Kedua matanya terfokus pada permukaan danau. Beberapa saat kemudian, dia menarik pandangannya dan mengepalkan tangannya. Ketika buah roh kehidupan misterius muncul di dalamnya. Selanjutnya, dia perlahan menutup matanya. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 854, Di Balik Lava. Guyuran Yuan Power melilit tubuh Lindong. Kekuatannya yang kuat memungkinkan Lindong muncul seperti ikan saat ia dengan cepat berenang ke arah dasar danau, menyebabkan banyak riak terbentuk di sepanjang jalan. Dari luar, permukaan danau tampak sangat besar, namun setelah memasukinya, Orang akan menemukan bahwa permukaan di atas hanyalah puncak gunung es. Jika seseorang melihat ke kedalaman danau, kegelapan yang dalam muncul seperti mulut iblis yang besar. Pemandangan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri saat ia perlahan-lahan mendekati dasar danau. Lindung bisa merasakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Bagaimanapun, energi kehidupan di tempat ini sangat padat. Maka, itu adalah tempat yang paling cocok untuk hidup. Anehnya, ia bahkan tidak dapat menemukan ikan kecil di dalam danau besar ini. Persepsi energi mentalnya menyebar, namun umpan balik yang dia terima adalah keheningan mematikan yang aneh. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan kehati-hatian meningkat di hati Lindong. Yuan Power menyembur seperti sungai di dalam tubuhnya dan energi yang kuat menyebar ke anggota tubuhnya saat dia bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Desir, suara samar dikeluarkan dari danau yang tenang saat tubuh lindung bergerak melewatinya. Matanya melayang ke arah dasar danau yang gelap, ketika mereka tiba-tiba fokus. Dia bisa merasakan bahwa suhu air di daerah ini telah meningkat secara signifikan. Danau ini benar-benar sedikit aneh, pikiran ini melintas di benak Lindong. Sebelum tubuhnya turun sekali lagi. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Sebelum cahaya merah terang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, suhu air di sekitarnya juga meningkat dengan cepat. Glob, ukuran lampu merah terang di bawah tumbuh semakin besar saat lindung berkelana lebih dalam. Segera setelah itu, dia melihat bahwa sebenarnya lahar yang menyebar ke ujung penglihatannya. Lava merah berapi menyebar di dasar danau, dan tampak seperti karpet menyala. Lava mengeluarkan suara gemericik ketika naik, sementara air danau dingin es di sekitarnya juga dipanaskan olehnya sampai mendidih panas. Lindong menyaksikan adegan ini dengan tertegun. Segera setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu aneh di mana api dan air hidup berdampingan. Ular iblis berkepala tiga mengatakan bahwa inti kelahiran spiritual inti ada di dasar danau. Namun, tidak ada fluktuasi di sini. Lindung dengan cepat pulih, matanya menyapu sekelilingnya, dan energi mentalnya dengan cepat menjulur keluar. Namun, dia mulai cemberut segera setelah itu. Ini karena dia telah menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi lain di dasar danau selain lava. Jangankan serum kelahiran spiritual inti. Mungkinkah orang itu berbohong? Lindong mengerutkan alisnya, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun Dimensnake berkepala tiga tidak bisa sepenuhnya dipercaya, harus ada kebenaran kata-katanya. Selain itu, yang terakhir juga harus jelas menyadari bahwa terlalu mudah untuk berbohong seperti ini. Pada saat itu, mengingat metode Lindong, dia pasti akan berakhir menderita. Mungkinkah, di bawah lava, Tatapan lindung berbalik, dan tiba-tiba berhenti pada lahar yang sedang mengeluarkan gelembung. Dia merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya, dan Kuali Burning Sky dipanggil. Tubuhnya bergerak dan dia memasukinya. Baru saat itulah dia mengendalikan Kuali Burning Sky saat itu berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu kelapa yang terbakar di bawah. Guyuran Kuali Burning Sky tidak menemui perlawanan seperti ketika menghantam lahar. Selanjutnya, dengan mudah masuk ke lava, Lindong, yang ada di dalam, menghela nafas lega setelah melihat ini. Sepertinya tebakannya benar, Lindung bersembunyi di dalam kuali burning sky, sementara energi mentalnya menyebar dan menyerap adegan di bawah lava ke dalam benaknya. Bahkan Lindung tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika gambar-gambar ini dikirim kembali ke pikirannya. Sebuah kotak yang sangat luas ada di belakang lava. Tidak ada lava atau air danau hadir di dalamnya. Batu-batu merah yang berapi-api tergeletak secara teratur. Dan kesederhanaannya mengandung jejak kuno. Tubuh lindung bergegas keluar dari dalam kuali Burning Sky. Dia melihat alun-alun yang tersembunyi di bawah lava di dasar danau. Dan tertegun sejenak. Kotak ini jelas buatan manusia. Dia bertanya-tanya siapa yang akan menyembunyikan kotak seperti itu di tempat ini. Oh... Sementara Lindong dalam pemikiran mendalam karena masalah ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang demi gelombang kekuatan kehidupan yang sangat kaya berdebar menyebar dari kejauhan. Jantungnya dengan cepat bergetar ketika tubuhnya bergegas maju. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, dia melihat kolam batu besar selusin kaki di tengah alun-alun. Lava merah berapi-api mengalir di dalam kolam batu. Sementara bintik-bintik cahaya batu giok terus-menerus dipancarkan dari pusat lava. Bintik-bintik cahaya hijau jade berkumpul bersama satu kaki di atas lava setelah mereka dipancarkan. Sudah ada sekelompok seukuran cairan giok hijau yang tergantung di udara, semacam riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tak terlukiskan dipancarkan dengan cara berputar. Tampaknya seolah-olah ruang di sekitarnya penuh vitalitas karenanya. Itu memang serum kelahiran spiritual inti. Lindung memandang cairan hijau giok yang naik dari dalam lava, karena matanya langsung menjadi panas berapi-api. Itu selalu mungkin bagi harta alam misterius yang tak terhitung jumlahnya untuk diseduh di dalam bumi. Inti kelahiran spiritual inti saat ini seperti air inti spiritual brewing air liur saat itu. Mereka semua adalah hal-hal yang orang akan temukan hanya jika seseorang sangat beruntung, dan juga sangat bermanfaat terhadap kultivasi seseorang. Lindong menjilat bibirnya, namun, dirinya yang berhati-hati tidak kehilangan rasionalitasnya dalam menghadapi godaan ini. Karena kor spiritual life serum benar-benar ada di tempat ini, pasti tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang sekuat di berkepala tiga meninggalkan harta begitu saja di sini. Mata Lindong mulai mengamati dengan cermat sekeliling kolam batu lava. Matanya memindai tempat itu satu inci setiap kali. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum matanya tiba-tiba fokus. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada banyak garis merah redup yang menyebar di tanah merah cerah. Garis-garis merah ini tidak jelas. Selain itu, tanahnya berwarna merah cerah. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, tidak mungkin untuk mendeteksi. Itu adalah formasi. Tatapan Lindong mengikuti banyak garis lampu merah yang memanjang keluar. Akhirnya, dia menghela napas dalam. Ini karena, garis merah yang terhubung ini secara kebetulan membentuk formasi yang menutupi kolam batu. Lindong tidak dapat mendeteksi bahaya dari formasi ini. Namun, dia juga mengerti bahwa formasi yang sepenuhnya tidak terdeteksi ini mungkin adalah formasi yang benar-benar menakutkan. Tangan Lindong mengelus dagunya. Dia merenung sejenak. Sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya, ketika sosok hitam muncul di depannya. Itu adalah mayat iblis yang dia dapatkan dari unik Devil Regen saat itu. Pergi. Lindong menjentikkan jarinya. Mayat iblis itu segera bergegas maju dan memasuki kolam batu lava dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia meraih serum kelahiran spiritual inti. Berdengung, mata Lindong menyusut saat mayat iblis hendak mencapai kolam batu lava. Ini karena dia melihat garis-garis cahaya di sekitar kolam batu tiba-tiba menjadi cerah, dan formasi besar terbentuk di tanah. Segera setelah itu, garis cahaya merah terang terbang keluar, dan merobek udara, sebelum menabrak mayat iblis. Bang, tubuh mayat iblis bergetar kuat saat tabrakan terjadi. Selanjutnya, lindung tersentak saat melihat mayat iblis yang jauh kokoh mulai berubah menjadi abu dengan kecepatan yang mengejutkan. Ur. Sebuah rangan muncul dari tenggorokan Lindung saat mayat iblis berubah menjadi abu. Mayat iblis memiliki jejak roh hewannya namun roh hiu itu benar-benar menghilang bersama dengan mayat iblis. Sungguh formasi yang mengerikan. Mata Lindung tampak muram. Kubu fisik mayat iblis itu sangat kuat, bahkan serangan bertenaga penuh oleh ahli tahap awal mendalam life pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Namun. Sekarang telah langsung berubah menjadi abu karena garis cahaya kecil itu. Betapa mengerikannya kekuatan destruktif dari garis cahaya ini. Orang itu benar-benar tidak jujur. Lindong meringkuk mulutnya. Dia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang salah tentang kata-kata iblis ular berkepala tiga. Pada saat ini, yang diperlukan hanyalah pandangan untuk memverifikasi tebakannya. Jika dia dengan ceroboh berusaha untuk mengambil serum kelahiran spiritual inti sebelumnya kemungkinan dia akan berubah menjadi abu. Begitu dia mati, orang itu juga akan dapat memecahkan penindasan Kuali Burning Sky. Lindong sedikit menyipitkan matanya dan menatap kolam batu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, Kuali Burning Sky berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kolam batu. Karena kamu berani berbohong padaku, aku akan membiarkan kamu merasakan cahaya itu.